Kawan Muslim tapi adalah tokoh bangsa. Saya yakin bahwa Lugolis Majid memberikan legasi baik itu pemikiran maupun sikap kepada rektor-rektor sebelumnya, -Rektor, termasuk kepada silaturahmi. Pak, Pak Anies datang di rumah besar ini yaitu rumah besar tinggi Sumatera Utara kita sambut dengan baik. Seiring dengan itulah sebagai warga Sumatera Utara akan mengulas memberikan ulos kepada Pak Anies dan kepada Pak Skandar supaya Tuhan yang memberkati bukan ulos ini yang memberkati ini hanya perantara dan dua restu Asa E RCW 222 perlimobaan di Sibolga Amang dari badao sile ottua horas jaba ma hita saluhun ni paron eh itu artinya bahwa Tuhanlah pemberi berkat yang sesungguhnya bukan yang lain daripada dialah semua apa yang kita inginkan kita dapat Habis. Habis. habis. habis. habis. Binatiko kujur matutu binita pian. Tu dia mapak anies mangalakka tusi pada bot persaulian. Eh matutu, takolah pak Saulian atau pada persaulian Sudira. Artinya gimana pun Pak Anies melangkah, kiranya mendapat berkah dari Tuhan itu maksudnya. asa asal ni sulu masarakat tiap-tiap di tiga ras. Sahai dalilin mangolu. Saat pagi yang jalan, orang sholat. Bulus kepada ketua DPW. Ya, kepada ketua DPW, Bapak Iskandar. Kita doakan beliau sehat-sehat memimpin partai. yang kita harapkan bisa menyejukkan bangsa dan negara ini. Berfoto, ya, berfoto bersama.